Halo guys, Assalamualaikum semuanya Di video kali ini seperti biasa saya akan membagikan preset-preset yang terbaru lagi Jadi di sini tuh ada 26 riset guys ya Oke lah, tanpa berlama-lama kita langsung aja simak satu per satu presetnya ya Oke, okay, lanjut ke preset yang kedua Oke lanjut ke persediaan ketiga. Oke lanjut ke persediaan keempat.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 Oke lanjut ke versi yang ketujuh guys. Ya. Oke lanjut ke versi yang kedelapan ya. Oke okay, lanjut ke berisi yang ke sembilan Oke okay, lanjut ke berisi yang ke sepuluh ya Oke lanjut ke versi yang ke-11 Oke lanjut ke versi yang ke-12 Oke lanjut ke episode yang ke 13 Apakah kau kira dengan cara kau mau paha dan dada membuatku tertarik begitu? Jujur saja kau terlalu murah bagiku Oke lanjut ke episode yang ke 14 Oke, lanjut ke episode yang ke-15. Oke, lanjut ke episode yang ke-16. Oke, lanjut ke episode yang ke-17. Oke, lanjut ke episode yang ke-18. ke yang ke-19. Buat teloh yang nyakitin gue waktu SD anjing. <laughs> Oke lanjut ke presiden yang ke-20, wes. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-21 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-22 Jangan tanya pacar saya siapa. Saya adalah seorang jomblo yang jatuh cinta kepada setiap orang yang saya lihat dan besoknya lupa. <laughs> Oke, lanjut ke Presiden Kwardo 23. ke urutan ke-24. Oke, okay, lanjut ke preseden ke-25 ya. Oke, okay, lanjut ke preseden ke-26 guys. Oke, okay, guys, jadi mungkin segitu aja. Ada update ya. nya. seperti biasa, untuk link nya ada di deskripsi, guys, ya. Oke, okay, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.